Thank you. firman Allah, firman Allah, Allah, Allah, menang? Shiratal mustaqim. Amin ya pat Alhamdulillah rahman ar 'Alamin Hirotong, latih perasaan antara ibu dan balas doa Mutiara mutiara Alhamdulillah hamil bersama, ayo hamil bersama, bersama Subhana Rabbi alazim ala Rabbi alazim ala Rabbi ala Rabbi ala Rabbi ala Rabbi ala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 Bismillahirrahmanirrahim sudah, sudah, lagi ya, Iya, anak kubur. Iya, panas tangi. si raga Si raga lain. Allah kami, Alhamdulillah, hidup Ia karena Tuhan Ibadah alamin Allah nanti di bawah ini. Mari kita lipat, iya, karena ku dua iya karena taiin. Ih, kini siapa tahu mustahim. Ibadah alamin dengan am Oh, <tik> buat Allahu ya. ya. Akbar, ya. Ia ini dia kamu mau kamu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 Ya wali ya Alhamdulillahi wa ridho <SILENCIO> rahim Maliki yaumiddin wa Alhamdulillah paper <laughs> dibaca. saja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 <tuh> Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh itu buat waktu Isra ni Itu Allah. langit para malaikat 1 2 3 4 5 Allah 7 Kamu Ahmad. yang Senang Kalau Persaudaraan, itu mukjizat. Kekuasaan Allah itu terhebat dengan waktu yang sama. Suka kau penuh suara, kau tujuh. Mertama para malaikat, kau lihat suka penuh puasa. Tentang arah mendapat perintah salam sehari sama tujuh belas seketar, Terima kasih. binilaya ramatul allah ala pandang Allah waktu sih Pak bertemu bapakmu apa? Apa sih? Bapak, bapak apa? pemberi rahmat Bapakmu apa? Bapak, bapak apa? Bapak, bapak apa? Bapak, bapak apa? Rusiki, berat. Selamat melarang hal Pembasah kepercayaan, pembasah, pembasah, pembasah, pembasah, pembasah, pembasah, Pendapat Kementerian Sosial, sehari Sabtu,